Halo teman-teman hari ini kita akan memberikan es krim keluarga Upin dan mereka akan berubah jadi apa ya teman-teman Oke sebelum lanjut jangan lupa like comment and subscribe Shhh. wah berubah jadi tikus Oke sekarang kita akan beri es krim kepada Upin berubah jadi apa karya Wah Upinnya jadi Ultraman mantap sekali mungkin lanjut Wah kira-kira dia jadi apa nih teman-teman Wow, kita lihat. Wah, baru berubah jadi anjing, teman-teman. Jadi -teman. keren sekali. Wah, ini berubah jadi apa, teman-teman? Wah, wah, berubah jadi kucing. Wah, mantap sekali. Ya, ini video yang terakhir. Wah, kita kasih dia es krim, kira-kira berubah wow. jadi apa, teman-teman? Tak betar mantap sekali. Wow, wow baru wajah di hari, mau keren sekali teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Oke sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, bye bye. Oh, oh, oh.